Memfasilitasi masyarakat, memberikan wadah untuk berkembang adalah bentuk program yang dibuat oleh pemerintah untuk kota Bandung. Jadi, inilah Braga Tracer Hunt 2022. buat event yang bertujuan untuk membuat suatu daerah menjadi ramai sehingga UMKM-UMKM yang ada menjadi laris adalah bentuk keberulian Bandung Smart City untuk masyarakat Bandung Braga bagi masyarakat kota Bandung bukan hanya nama jalan pada umumnya melainkan destinasi wisata yang memiliki sudut pandang unik di mata masyarakat seperti histori, teknologi komunitas, dan kuliner adanya komunitas yang mencari rupiah dengan meniru suatu karakter dan dijadikan sport foto di Braga Membuat jalan ini ramai dengan pengunjung-pengunjung Ada yang sekedar hanya melihat-melihat saja Ada juga yang menyisihkan rupiah mereka Sebagai apresiasi kreativitas mereka QR Code yang disebar di Braga Adalah QR Code yang berisikan informasi tentang suatu tempat dan terdapat kode voucher yang bisa ditukarkan dengan makanan yang ada di teras Braga. Mengikuti suatu event dan memajukan suatu daerah adalah bentuk kebelian masyarakat kepada kotanya. Braga Treasure Hunt 2022, jangan lewatkan.